emas bullish, perhatikan sedang mendapat tekanan harga emas USD kembali melakukan fase rebound dan secara umum bias harian pergerakan USD yen terlihat masih berada dalam kondisi bullish. Jika, pergerakan emas USD bergerak ke bawah dan tertahan di sekitar area kritis pada kisaran 1955,32-1948,48 sampai 1948 maka tunggu kemunculan bentuk pola candlestick bullish yang valid dengan memperhatikan juga indikator ADX bergerak ke atas maka ada potensi harga akan menyentuh area 1983,99 sebaliknya waspadai jika harga emas USD terus bergerak ke bawah dan menang embus level 1948.48 maka ada potensi harga akan berbalik arah dengan bergerak bearish ke bawah menuju level berikutnya pada kisaran 1937.49 sekian analisa forex untuk tanggal 25 Maret tahun 2022 untuk konsultasi gratis mengenai posisi trading forex Anda silakan hubungi 081212983